Masa yuk, Masa Allah masuk Allah yuk, kecil kita suaranya. Cek dayo yo masallah mas Cek kita kayak bergoyang lagi ya ya lulu langsung mas lulu lulu terus si oh tuh oh ya terus bilang nih ketenag saudaraku wuih ketenag saudaraku wuih saudaraku ya. Tenang, tenang. Guys, tenang, guys. Tuh, tenang ini pas, wih, Jangan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan. Ayo, langsung, sayang. Uh. Wih, ah. mantap jiwa, si saudaraku. Uh, strike perdana lo Mas Bro, habis di unca langsung, eh langsung hau babonnya. B babon semok lemu kino kino mata ngegurdi sisi yuk ke kiri menjadi dagingnya, tunnel lembut enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik salam sehat tercinta Oke. Masih seperti biasa, saya menggunakan surat tege hari ini ya. Ini sudah sore mas bro, ini saya pulang kerja, datang ke sini karena nggak akan lembur ya, terus pulangnya agak siang terus langsung mancing. Nih surat taggnya 360, sama rangkainya tiga mata kail. Lanjut. Punya umpannya lumut halus, lumut sawah, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mas bro, wih, wih, wih, saya Mas Bro. wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, jiwa, wih, polahannya, polahannya, iya kan. wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, kan. wih, ras wih, wih, mantap, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, mu kalau nyari ngisingan bisa lanjut oke kena lagi wuyuh wuyuh nah bonto mana temang oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh kita oh, teman-teman naik nyari nemu kos aduh, jom, jom, jom, jom, jom, jom, jom, jom, jom, jom, jom, jom, jom, Ya Allah jom, Sudah saja putus kayak saya, masuk Udah pasang, mas. Moklah, itu darahku. Luar biasa. Sponnya istimewa. Jos gandos. Ismu legenda bawa spon ini, mas. Berkemuk. Maaf, lemur. Yuk. Sabar, sabar. Burung langsung. langsung, langsung di grup ya. Ini. Oh. Oh. Saudara. Oh. kena lagi saudaraku. Ecan yuk bawa pun saya saya mantap semua membahana melek balik yuk balik ini Wow wow wow. Masya Allah. Ini yang namanya jackpot, mas bro. Teka dapat jackpot nah. segininya Bublah Oh, Mas Bro, uh. <laughs> Alhamdulillah Orang nyari Mas Bu <laughs> yang memang Mas Bro, lagi Ayuh. Mangat, mangat, mangat Hai, makan dulu, sore Oh Oh Oh Hai, makan dulu Oh Oh Oh Oh Masa Allah Masa Allah Uuuuh, Idaaaan Uuuuh, suaranya Mas, oh. Oh, untung saja Mas, Uuuuh, oh, nggak lepas, nggak muntel Uuuuh, oh, sungai sayang-sayang ini, sayang-sayang ini Uuuuh, uh. saya terhadapkan tenaga, saudaraku <laughs> Ya, biasa, berbapun-bapun pun segini Sore-sore pulang kerja loh Mas, Uuuuh, anak aku tadi 8 jam diporsir di pabrik ya ini masih dihajar lagi sama mbok-mbok ini tetap <laughs> jiwa rezeki anak soleh mas bro saya sih enggak enggak soleh bro. bapaknya yang soleh oh, kan? isingan lagi ya kan no. isinya hijau wow Làm mantap mantap kuat bah tekanan yang oke ayo sini kalah kan? dulu kalah dulu kalah sama om kalah jangan nakal ayo sini sini nih. ayo sini ayo Oh, malah gue sae blak nah mas dur lemu ini malah oh, gedi semok lemu bahenol skomplet ini gak oh. rugi ngangkat ini oh. ya kan <laughs> ya Allah gedi mas dur lemu oke kita angkat dulu dapatnya berapa kayaknya udah cukup mas dur banyak kan nanti juga membasir. oh ya kan hehehe oh halo. Ya Allah halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, mas bro. halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. yang kecil Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. besar halo. Assalamualaikum, mas Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. sore, -sore Maksudnya, buat menghibur kita semua, ya. Terima kasih. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.